media online Barada E jadi tersangka usai 42 orang saksi diperiksa. Dikutip dari media online detikcom di sini dengan judul Barada E jadi tersangka usai 42 orang saksi diperiksa. Polri menetapkan Barada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofrian Yosua Hutabarat di rumah Dinas Irjem Ferdisambo. Barada E ditetapkan tersangka usai Polri melakukan gelar perkara dan memeriksa 42 orang saksi. Sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi. Kata Dirti Pidung Baris Krim Polri Brigjen Andrian dalam jumpa pers di Mabes Polri seperti dilansir Detik di News. Rabu malam, 3 Agustus 2022. Andi menjelaskan, 42 orang saksi itu sudah termasuk para ahli. Di antaranya ada ahli biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, hingga kedokteran forensik. Penyidik juga sudah menyita sejumlah barang bukti. Termasuk telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV dan barang bukti yang ada di TKP. Sudah diperiksa oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik paparnya. Dari hasil tersebut penyidik sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya penyidik menetapkan barada E sebagai tersangka. Menetapkan Barada E sebagai tersangka, kata Brigjen Andrian. Barada E dijerat pasal pembunuhan. Barada E resmi menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Joshua atau Brigadir J. Mabes Polri menjerat Barada E dengan pasal pembunuhan. Dilansir detik news, penyidik sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus baku tembak antara Barada E dan Brigadir J. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, Barada E dinilai cukup bukti untuk menjadi tersangka. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Ujar Dirpidum Baris Krim Polri Brigjen Andirian dalam Jumpa pers di Mabes Polri Rabu 3 Agustus 2022 Dalam kasus ini Berada ide jerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan Dengan persangkaan pasal 338 Junto pasal 5 Dan atau 56 KUHP Bebernya Ini kawan Ya semakin terang ya semakin terang benderang uh, terkait permasalahan ini jadi di sini saya tetap mengajak kepada saudaraku agar tetap sabar karena saat ini tim sus dan dibentuk oleh Pak Kapolri terus bekerja Yakinlah semua permasalahan akan terang benderang sesuai dengan fakta maka itu di sini juga saya mengajak saudaraku agar hindari membuat spekulasi sendiri, asumsi sendiri yang pada akhirnya nanti bisa menimbulkan fitnah. Nah ini pesan saya kawan. Demikian kita lihat ke depan seperti apa. Ya jelas sekarang baradae sudah di, oh, ditetapkan sebagai tersangka. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka NKRI Harga Mati.